ya yeah, semoga tetap artir gue yang menang lanjut teh. <laughs> oh pasti <laughs> pasti harus. jelas kita kenapa soalnya yang bisa masuk ke venue itu paling cuma bisa lima ribu orang guys lima <small> ribu orang dibat jadi biar kok sabi sih kok gimana caranya Cil kontaknya yang nggak punya Oh. Kasih tahu dia, jurus. Kasih, kasih tahu Bu, mau kasih tahu Bu terakhir kali sih netizen gua pada bilang Jambu sudah mendekati dengan Tamara. Jambu. Apa katanya, Jio? Punya nih, lu mau gak Tamara gua chatin. Ya lu yang ngechat lah. Nge <laughs> lu yang ngechat, di dong? Iya, Bu. Coba lu ngechat, dibales gak? Lu ya. punya nomornya bukan berarti dibales anjing. <laughs> santai-santai aja gue gak bau, gue gak bau. jadi udah keren, jadi udah keren. udil ini ngomongin cewek mulu guys, bingung gue. jadi jadi nanti kita dinner bakal ada uh, kaum hawa kagak, kalau kagak ada harusnya gak ada alasan gue buat mandi loh. oh abis bas tipe cewek, ya udah-udah. Ini menarik banget jadi boy. Cil, udah, lu masih kecil hmm. emang. Kalau dia jadi BA bakal lu apain? Gak kenal apa-apain. -apa lu tuh masih kecil, emang sadar lu. mau lu apain? -apa. Apa -apa. Emang mau apa? <laughs> emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu apa? Emang lu lu apa? Emang lu lu Emang lu apa? apa? Mood booster. Lu masih kecil harusnya tuh lu tuh percaya sama ada orang tua lu, Cil. Buset udah mainan cewek gua sih telepon bapak lu ya sekarang ya. Kasih nomor bapak lu sekarang. Oh iya lu pedai. Bapak dia mendukung anjing. Oh guys. Salah kita guys. Ya udah malu udah. Tapi harusnya orang tuanya mendukung sih. Bu, lu punya nomornya emang bakal dibales, lu. Enggak, gua chat dibales. dibalas. Sumpah, gue dibales mana kasih liat dulu? Kau akan lihat bukti-bukti, nopik, nopik hoax, nih kau-kau hoax jing, nopik hoaxan jing, nih beli berjalan gue kali ini, ya, mana? Wah alasan alasan, alibi alibi, hoaxan oh, anjing mana sih ini? Oh ya lo ya lo dibalas lo, wih. Halo, oh, Langsung kok, Bo. Oke, oke. Bo, laksanakan. Bo, laksanakan. Ya, uh, Dil, mau gue bilangin nah. Dil. Bilangin apaan, Cok? Nah, tapi tapi Dil lu lu jawab dulu dong, Dil. Lu mau apain emangnya? ya? Tadi kan Bocil udah jawab. Mutu. <laughs> <setelah. laughs> <Lalu>, apa? kau <laughs> lu tahu sendiri gue udah udah menggapai apa. Kalau lu tuh kaum sekalian memancing pertanyaan tentang perempuan tuh merupakan hal bodoh yang ditanya ke gua, kok. Apa yang jawab dong? Ya, ya, yang ya, ya. ya. ya, Semua juga penasaran di sini. Gue mau wakili viewer-viewer Nemo ingin tahu apa yang akan dilakukan Udil kalau Tamara jadi Bea Al-Qurigo. Uh, hmm. Gue nih ya, sebagai pria sejati yang selalu mempunyai manner, ya gue bakal memperlakukan semua wanita ya selayaknya. Jadi meskipun dia Bea, meskipun ah. dia... Tuh kan, pada nggak percaya, guys! Ini nah, gimana ceritanya, teman-teman gue nggak percaya dengan perkataan gue. Oh percaya, my god, kalo lo percaya nggak lo? Gue selalu percaya malu, kan lo tau? Tengok, guys, makanya sini-sini-sini-sini. Nah sini. jadi lo perwakilkan dia selayaknya wanita terus suap? Ya harusnya dia, uh, maksudnya kayak dapat tempat pasti gitu kan, belum tentu orang lain memperlakukannya seperti itu sedangkan kalau gua, gua udah bisa kasih kepastian, kalau misalkan dia bakal mulia di samping kita, kita. <tuk> bakal, bakal mulia. Aduh, <tuk> <tuk> gua ya. Buh, <tuk> enggak, <tuk> gua <enggak, tuk> lagi, masuk akal jawabannya. Boleh. Buset kalau masuk akal. Masuk akal itu udah nggak ada alasan Perlu, perlukan lain. Perlukan. Oh iya. Tadi gue mau ngomong apa ya, lupa Cok. Padahal tadi gue udah nyiapin banyak. Kenapa ya setiap abis kalah tuh kayak... Tiba-tiba lupa gitu, anjing. Kayak gue rada kesal Mb. juga sih, Kayak lagi mikir sesuatu, terus tiba-tiba lupa. Lagi mau, ng mau ngelakuin sesuatu, tiba-tiba lupa. We Tadi yang bilang Queen menangis. Queen Aduh! Guys! Apa sih kalian, otak kalian tuh gimana sih menangis menangis menangis karena apa gitu Coba jelaskan kepada gua Mengapa dia tuh harus menangis Coba jelaskan Karena sebelumnya itu tidak pernah ada apa-apa gitu guys Jadi kalau misalnya menangis tanpa alasan tuh Kalian lihat kan IG gua Mencintai sesuatu tuh perlu dengan alasan Membenci sesuatu pun perlu dengan alasan Menangis karena apa Itu pun perlu alasan guys Gua butuh tahu alasannya apa Undar, selingkuh, kan belum belum ini, nggak ya, resmi, belum, sama ya. belum resmi itu. Sebelum janur kuning melengkung, itu masih hak hak, maksudnya masih fair fair aja, masih oke okay, oke. Okay, iya ya. bener sih, bener juga sih, ya. cuman Bener. Iya itu, itu bener. Soalnya yang namanya apa ya, cowok dan cewek itu harus saling. Ya, research dulu gitu kan. Lo harus coba dulu <laughs> yang benar <laughs> Coba dulu, anjing. Nah, sekali. Ya, cocok. Lo harus Ii. tahu cocok apa enggak gitu loh. Kalau enggak, lo nikah enggak bakal happy, Cok. Betul, betul, betul, betul. betul, betul. Kalau lo nikah enggak happy mau ujung-ujungnya juga jadi rumah tangga, ya rumah tangga sampah. Enggak. Tapi gue setuju itu kok. Tuh, guys. Bulan, jadi dengar. Dua bulan, dua bulan, cerai. cerai. Gue yeah. mandi dulu ya kok. Yo, chill thank, thank you. buset! Bocil, juga belum mandi. Iya, apa? Iya, tapi bocil belum mandi, tapi <tuk> dia ganti baju aja coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, Jawab, coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, Selalu jawabannya itu yang bikin situasi Coba coba, coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, coba coba. Coba coba, Gila, bisa-bisa kita disalahin pakai baju. Ayo, ini tuh promosi kok. Semua ada di badan gue tuh, tuh, bisa dibilang promosi. Sabar, tahan step. Tpp dulu, ini tpp. <laughs> RTO, Cho. RTO, RTC. Koerteo, menyelidiki. Eh, uh. kok bisa? Gak tau, emang internet Bentar, ini internet sampai. Hahaha. refresh, refresh, guys, refresh. Oh, udah -udah bisa Refresh kira-kira kita bakal ngomongin apa nih? Kok ngomongin apa ya? Kita ngomongin, guys. Kalian mau kita ngomongin apa, guys? Silahkan, Silah. oke okay, guys. Kita tentukan topik pembicaraan si ya, bukan pertanyaan <laughs> tapi topik. Jadi misalkan wanita, misalkan <laughs> MPL, apa wanita? <laughs> Oke oh, oke, okay. okay. dia yang bilang wanita, oke okay. gue mau tau Jambu Ngentot Di gue banyaknya M2 kok, babi ini sih gue, ini sih, ini sih keinginan kok Dia yeah, ya. bukan keinginan orang yeah, ya. abis, abis kita ngomongin wanita, kita ngomongin pengharian aja isu, pengharian isu Halo. Jambu, wanita idaman lo tuh seperti apa, Bu? Seperti apa? Kayak macam bercanda kayak. Wanita idaman gue, ya yang kayak Tamara, yang kayak Tamara Eh, gitu. <laughs> Kayak Tamara <laughs> Aku menangis nonton ini ya oh, kenal gurun mimpi lu tinggi banget anjing Yang maksudnya <laughs> harusnya kayak tamara din eh dil ooooh jangan salah yeah, tinggal disini kenapa eh, emangnya pendek, gitu. terus baik sama yang ga pecicilan gue paling temen sama cewek yang ga pecicilan tuh kayak gimana Pencicilan tuh kayak gimana, kaya gimana nah, tuh kayak gimana tuh gak bisa diem gitu nah, bisa. oh jadi lu sukanya nah, agresif engga gue engga gitu enggak, kayak enggak, supaya enggak. lu pulang ke rumah langsung diterkam engga gitu woy <laughs> beda entar aja okay. Jadi yang penting buat lu, tapi lu agak dangkal sih Bu Masa oh, yang ya. penting rambut pendek? Enggak kan itu kan kalau... Ya bu kan dotak nih. kok Kalau apa, kalau <laughs> sifat ya boleh Bu Tipenya masih tipe-tipe bocil-bocil bocil gitu, yang maksudnya anak-anak kecil gitu tuh Oh yang cowok. cool nah, kenapa emang Ya jadi nih Jambu ini suka dicampakan guys orangnya guys Jadi buat kalian cewek-cewek <laughs> cuek -cewek, nah, kejar jambu tuh dia suka banget dicampakan tuh Dia dipukul-pukul matanya dia suka tuh ini tipe-tipe orang kayak gitu, nah. gitu nih anjing Bisa-bisanya dicuekin dia suka ngetot, ngetot. Bukan-bukan bu, gitu bukan, maksudnya P. Ya terus ngapain tadi lu jelasinnya kayak gitu Coba jelaskan Cuek Apa kok? ya maksudnya cuek itu yang kayak, kayak gimana ya? kayak gimana oh, lagi cuek enggak tuh nggak ada lagi enggak, bisa deh oke, gue ngerti, gue ngerti maksudnya Jambu tuh gini dia tuh demen cewek tuh yang bisa kasih dia jarak gitu loh, ngerti gak sih? Oh. karena kita kalau lagi di di relationship, di hubungan hmm. penting buat lo tuh punya space gitu loh lo punya waktu lo dia sendiri benar. lah ibaratnya iya oh. kan Bu, maksudnya gitu, lo nggak bisa sama cewek yang terlalu nempel yang terlalu ngetang lo, ya gak sih? Ya, gitu deh, kayak gitu, macam kayak gitu. Yang punya diri ya, gitu. Loh. Yang Benar. punya kayak ya Sama -sama jual mahal gampangnya. Nah, kayak gitu. Ah, oh, kayak gitu. Ngerti, ngerti, ngerti gua. Cuman jangan kelamaan juga. Emak gua orang. Tuh kan anjing lu sih maunya apa? Lu cowok cewek sih ngetok ya, teribet ya, ya, ya, amat tidur lu. Gua, gua malas deh, buka-buka di situ gua males sumpah. Buka dong ganteng, ganteng. ganteng. supaya ganteng. sumpah gua gak mau gua udah amat. Alhamdulillah. Oh. Ganteng. Ganteng. ganteng. Di live dulu malas. Ya udah, kalau, kalau cewek, kalau ya, cewek idaman, bil ya enggak, enggak, enggak, gua enggak, akan ngomong kalau enggak, enggak, nggak ngomong enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, kok enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, ngapain sih udil lu usah bu lu? buset, gua tau rekening lu kosong, kenapa lu nggak ngambil <laughs> makanan gratis cok? <laughs> lu harus manfaatkan makanan gratisnya bu itu juga sih, itu juga oh iya makanan. yaudah Dio, tipe lu gimana dil? itu itu, bocil mau kemana? deh gua, gua jawab, gua jawab gua jawab dulu deh, kalau tipe gua sih nah bego. Ceweknya tuh harus independen. Gue, gue tuh nggak demen cewek yang clingy. Kalian ngerti gak sih maksudnya clingy? Yang ya, kayak clingy itu cewek clingy itu yang kayak anjing nyari mulu lah nempel mulu gitu loh ngerti gak sih? Soalnya oh, kan gue, banyak lah kerjaan banyak jadi gua nggak bisa gitu kalau sama cewek yang terlalu clingy gue bisa. Hmm. Terus kedua, gua uh, dia harus bisa kayak siapa tuh? siapa Siapa nih cahyung ah? Hah? Huh? Huh? Huh? <hihihi> panutan banget sih panutan banget. Kuen capek ya. Woi Oke okay, yang kedua kayak gue orangnya of course harus baik. Ya yeah, guys ya penting banget soalnya kalau wanita baik kalian punya anak dia juga bisa jagain anak kalian lah kalau cowokan gitu. Gue mau ya istri gue tuh ngerti cara uh, raise kids banget, gitu iya. cara ngedidik anak yang dengan cara yang baik dan benar. Terus, ketiga harus percaya Tuhan. Penting, menurut gua. Kalau dia ya. nggak percaya sedih -sedih Tuhan, karena baca udah ada sedih <laughs> kan enggak percaya pun ngentot. Karena jambu, bentar lagi <laughs> udah lah, ketiga itu lah yang penting, buat baru kayak secara fisik dan lain-lain. Ya. Oke, okay, tadi si uh, Charlie Boy kemana sih? Pandi Jawab dulu, gak usah mengalih-ngalihin lu. lu Iya, ya? nah sekarang kalau lu gimana deh Oh ini kok katanya lagi pada nanyain M2, gimana tuh pendapatnya nah, Iya lu jawab dulu, baru kita next topic M2 udah Wah, Guys, udah bisa parkir Kita, kita tidak bisa mengalihkan isu guys Kesi Sebenarnya gampang sih, kongkong cewek ya, co, gimana aku, ya Yang penting bisa, bisa di dua tigain itu, itu itu itu udah Bujet, udah Ah. Rat, rat, rat, rat, rat, rat, itu udah rat, rat, rat, paling ya mundur, udah ya, paling cengli lah, udah paling mundur mundur mundur. Terambuyaya sih. Bukan yang si, buaya, jangan manggil gua buaya lu anjir terkolong gue live. Nih udil buaya nih. Pucak okay. <laughs> boy. Ayo udil sih, Gado, enggak dobat cowok serius kok. enggak enggak enggak enggak. Itu itu, itu cuma candaan. Buatnya sebenarnya suka ceweknya tuh yang tipe-tipe kayak yang penting pintar sih masalah pintar Masa ya, pintar juga poin bagus Pen penting itu kayak masalah hmm. cantik atau masalah gimana kayak fisik-fisik gitu itu mungkin di nomor 2, nomor 3 lah gua pertama pintar soalnya gua tuh kayak selalu ngebayangin nanti tuh ada di ada, maksudnya ada saat dimana gua balik ke rumah dan gua tuh gak pingin disambut dengan kebodohan gitu. gua tuh pinginnya tuh disambut Gak tuh pinginnya tuh disambut secara, memang secara manusiawi gitu Dan gua rasa yang bisa melakukan hal itu tuh cewek-cewek eh, yang menggunakan akalnya yang, yang pinter lah kayak gitu betul, betul, betul, betul. Kan kadang-kadang banyak tuh orang-orang yang cari ceweknya tuh kayak sekedar gaya -gaya cantik enggak, enggak, enggak. Ya, Kayak aku supaya, aku, aku, aku. supaya, supaya gitunya mantap gitu kan kalau gua gak gua, gua, gua, gua, gua, gua bukan binatang enggak, kayak, jamu, kayak jamu jadi gua lebih milih Eh gua Gua lebih milih akal dibandingkan sesuatu itu, ya gua lagi. Seperti ya. itu. Uh. Tapi yang terpenting nah, bisa di ya. 2 3 ini tuh itu paling penting. Ah. paling penting. Susah kalau lu enggak kalau misalkan cewek yang nggak pinter juga kadang lu ngomong kayak ya nggak ada maknanya yeah. gitu kan kalau lagi ngobrol. Nah itu males banget sih memang. Iya, yeah, gua bete itu kayak gitu gua pernah sih. Eh. Gua kalo gak nyambung kayak aduh. Gak aduh, aduh, aduh. Harus nyambung. Jumpah. Harus nyambung. Ya itu juga Lagi. Tapi kalau sama yang kayak queen gitu suka deal. Ya yeah. Ya suka suka aja, cuman A ya. Cuman cuman A ya cuman bisa jadi dua, tiga, atau empat, enggak. Bisa sih kayak queen kalau buat lu mah. Nice. Nice. Yep. <laughs> <tuk> <tuk> oh, lu sih <tuk> lu si tuk -tuk. kacau, cuk. Enggak, kalo so, enggak itu bercanda doang, jauh itu bercanda doang. Kalo enggak itu bercanda doang, jangan pernah dianggap serius supaya netizen tuh pada ketawa. Enggak, itu itu doang. Ya queen, kirimin gue diamond ya, gue bantu ini. Oke, oke.